Ih, udah, <laughs> Allah strike, da da da, sim, sim, sim, sim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube. Apa kabar, teman-teman semuanya? Hari ini saya berada di Jalan. Iam Sabran Kecamatan Pontianak Timur Tanjung Hulu Kalimantan Barat Teman -teman. Hari ini saya kebetulan Tidak ada Acara kemudian Ingin berkunjung Ke rumah bapak Khususnya orang tua Nah, Jadi kebetulan rumah Orang tua juga tidak jauh dari Tepian sungai Akhirnya Saya coba untuk ya sekedar iseng-iseng aja pengen melepas panas dan refreshing mencoba untuk finish fishing atau memancing nah kira-kira dapat apa dari hasil pancingan kami berdua simak terus ya teman-teman semoga video ini bisa menghibur teman-teman di sini dan mudah-mudahan bisa menjadi tontonan yang lebih baik yang baru bergabung jangan lupa like comment share and subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya Terima kasih selamat menyaksikan gimana Gimana pak? Apanya? Apa tu lima buti. Ah? Oh iya gak? Susah gak? Aku tidak tahu ila Ya makam kan? Ya makam kan? Tidak ada, oh, ini pasir nih. Oh, pangkalan pasir. Mo, macam mau mau tenggelam ya? Oke, okay. oke. Ah, cemudian mau tenggelam ya? 哦 oh. daerah ini bertepatan sekali dengan daerah bersandarnya pangkalan pasir. Nah, kebetulan saya berhadapan nih, tepat sekali yaitu kapal penyedot pasir atau kapal pengangkat pasir. Nah, saat ini akan bersandar di tepian, tepat sekali di tempat kami memancing. nah menurut warga di sini kemarin ada korban musibah orang jatuh pada saat eh, berada di tepian pangkalan ini dan korban itu dinyatakan meninggal oh, langsung inilah ya bersandar lah ya Oh iya disedut Ah iya betul Mana Oh Ah iya Iya, yeah. sedut Kecing gondok, kecing gondok, ini ah tidak sampai berapa menit kecing umpan dari bapak saya dimakan kecing gondok, ikan gondok, kecing gondok, kecing Ikan baung, ah, magecicip, <tik> wah, ah, ambil alo. ah, ah, ah, ah, oke, okay. mancing mania, <tik> aduh, cerita belum dapat deh. Gak lama berselang setelah mendapatkan ikan baung umpan si bapak ini. kemudian dimakan lagi nih. nah kira-kira apa ya nah teman-teman karena waktunya sudah jam 5 sore oh. Dan umpan ikan saya juga tidak dimakan Airnya saya memutuskan untuk pulang saja lah Dan berakhir juga untuk video kali ini Nah teman-teman semoga video ini sedikit menghibur bagi teman-teman Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh